Warga tewas ditembak OPM peringatkan pekerja Indonesia tinggalkan Papua. Lihat bahwa ini yang di menjadi sasaran ini adalah para pekerja yang mereka adalah dalam dalam kapasitas bekerja untuk kepentingan atau menjalankan misi negara. Dan mereka ini menjadi sasaran dan menjadi korban daripada peristiwa ini gitu. Dan sampai ini terjadi, merupakan bagian dari teror terhadap uh, ya misi yang sedang dijalankan ini gitu. Ini adalah uh, tragedi ya pembantaian yang uh, membuat kita sangat terpukul dan membuat pemerintah harus segera mengambil sikap dan tindakan yang tegas. TPNPB OPM Papua diduga menjadi dalang penembakan lima warga sipil yang tewas di Kabupaten Puncak Papua beberapa hari lalu. Kita berharap agar ini segera uh, diusut tuntas, ya uh, dan polisi, uh, aparat keamanan, ya, itu mengejar uh, pelakunya dan tentu saja kita berharap semuanya dilakukan secara uh, transparan, ya tidak ada lagi kemudian upaya-upaya untuk menutup nutupi uh, pelakunya dan apa kaitannya sehingga kemudian pelaku membunuh uh, puluhan pekerja tersebut. Kini pengelola manajemen Markas Pusat Komnas Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB OPM, mengultimatum seluruh warga Indonesia yang bekerja di Papua, segera meninggalkan bumi cendrawasi tersebut. Peringatan ini dikeluarkan berdasarkan perkembangan situasi di daerah konflik yang memanas. 19 orang telah tewas uh, meninggal dunia uh, di bunuh secara keji oleh kelompok separatis bersenjata empat orang eh, yang kita selama eh, yang kita evakuasi itu adalah orang yang berhasil eh, selamat meloloskan diri dan dua orang lagi sementara ini kita masih belum eh, mengetahui keberadaannya eh, di mana nah, kalau terjadi penembakan seperti begini itu itu ada, ada mungkin kemarahan apa, sesuatu apa, baru bisa terjadi. Biasa, Jadi yang anda tahu. pembunuhan terjadi seperti begitu, nggak bisa sembarang. Kalau bunuh orang itu nggak sembarang. Mungkin hal-hal apa yang dia eh, marah itu, itu harus harus tahu kita. Melihat situasi konflik bersenjata di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya, dan Dugama, maka kami dari pengendali manajemen Markas Pusat Komnas TPN PBOPM, mengeluarkan peringatan tegas kepada semua imigran Indonesia yang mencari makan di negeri milik bangsa Papua agar segera tinggalkan wilayah konflik bersenjata. Uh, pendekatan terhadap pembangunan-pembangunan uh, seperti ini uh, bukan hanya masalah pembangunan fisik semata, artinya membangun teknis fisiknya, tetapi juga memperhatikan aspek right. pendekatan keamanan dan kultural. Dia menyebutkan bahwa peringatan ini punya konsekuensi serius bagi mereka yang tidak mematuhi. TPNPBOPM bakal menembak para pekerja Indonesia yang tetap bertahan. Tugas pokok kementerian pertahanan tugas pokok juga untuk eh, TNI satu menjaga kedaulatan negara, kedua menjaga keutuhan negara, tiga menjaga keselamatan bangsa. Tidak ada kriminal yang bangsa, banyak banyak orang gitu ngapain kecuali mau membahas ya